diceraikan oleh Antonio Dedola lewat WhatsApp, lewat WhatsApp kawan, ya nah, ini ada informasinya beritanya ya, ini saya ambil dari salah satu media online, yaitu bandung.viva.co.id dengan judul Nikita Mirzani diceraikan Antonio Dedola lewat WhatsApp saya bacakan dulu informasinya kawan, ya Kisah cinta Nikita Mirsani kembali berakhir dengan perceraian. Baru saja mengaku telah resmi menikah dengan pria bule bernama Antonio De Dedola di Januari 2023. Kini rumah tangganya kembali harus kandas. Nikita sempat bercerita. Tony, sapaan pria yang sempat dinikahinya itu pergi meninggalkan rumah Nikita dan membawa sejumlah barang mewah. Tak terima dituding seperti itu, Antonio Dedola sempat membuat pembelaan di akun Instagram miliknya bahwa dia bukan pencuri curi. Tony sempat mengaku barang-barang yang dia bawa adalah pemberian Nikita. Ia bahkan mengaku menjadi suami yang baik dan ayah yang baik untuk anak-anak Nikita selama mereka menikah. Tak tahan dengan segala tudingan nuk Nikita, Tony pun akhirnya memutuskan untuk menceraikan Nikita Lewat akun Instagram yang dia posting Sabtu malam 29 April 2023 Tony menceraikan Nikita Ya yeah. My name is Antonio Dedola and I deforki you Nikita Mirsani Like no, that means that we are no longer married And so you are free and can start a new life. For you, for their life, I wish you only the best. And hope you find your happiness. Tulis Tony di akun Instagram miliknya. Mengenai cerai yang diungkap Tony, Nikita lewat akun Instagram live-nya sempat mengatakan Sebelum Tony mengucap cerai, pada peperwari Nikita sudah memilih untuk bercerai dari Tony Kata Nikita, ada banyak hal yang membuat Nikita harus memilih pisah Nikita mengaku selama menikah dengan Tony, ia sering bertengkar Bahkan Tony dianggap merusak mental anak-anak Nikita Nikita juga mengaku selama tinggal di rumahnya Tony tidak pernah bekerja. Saya sudah menikah dan di pernikahan biasa berantem. Tony ngerusak mental anak-anak gua karena dia sering marah di depan anak-anak gua Di mobil ngajakin berantem di depan arkarna sampai gue putuskan populari gue mau bercerai. Jadi sebelum dia cerai kan gue, gue udah cerai kan dia duluan. Terang Nikita ya kan, ini kawan kemudian dari berita yang lainnya ya, dari berita yang lainnya ada yang mengatakan bahwa si bule ini ya, si bule Dedola ini katanya seorang polisi nah, saya juga baca beritanya bahwa Nikita ketakutan karena eh Dedola ini meng, menyampaikan sesuatu di media sosialnya bahwa katanya si bule ini sering dipukuli, sering ditendang, bahkan dilempari oleh Nikita. Jadi, dia tidak tahan seperti itu. Kemudian, ada lagi berita terkait yang lainnya bahwa <tuh> uh, si bule ini... D-dola Sering transfer uang oh, Nikita sampai ratusan juta Itu ada beritanya Sebentar kawan ini ada juga beritanya itu ya uh, Bahwa Mana ini ya uh, Nikita Saya cari kawan ya Ah, nih kita juga buat anu ya Buat sayembara ini Yaitu ampelua Antonia Dedola. Ham, hambur uang untuk 100 pengikut Hei. Nah Ini sosoknya Antonia nih Jadi Antonia ini sosoknya adalah Punya pekerjaan di, di Jerman ya jadi pria bule yang, ber, eh, yang menalak cerani kita Mirsani, ya, yang nikah dengan Mirsani ini adalah pop, eh, apa hadir dalam persidangan. Jadi sosok Antonia itu diketahui publik saat hadir dalam persidangan Nikita Mirsani di Pengadilan Negeri Serang Banten Senin 5 Desember 2022. Saat itu Nikita Mirsani tengah menjalani sidang dalam perkara dugaan pencemaran nama baik di, Tomah, di Tomahendra Ketika pertama kali hadir di persidangan Antonia Dedola menyebut kedatangannya itu tanpa semua tahun Nikita Mirsani untuk memberikan kejutan Lanjut ya, nah ini pekerjaannya nih Jadi pekerjaan Antonia Dedola itu adalah ya usut punya usut Antonio Dede berasal dari Jerman soal pekerjaan Nikita Birsani pernah mengungkapkan Antonio Dede lah bekerja sebagai anggota polisi militer di Jerman nah ya ini anggota uh, apa nah ini videonya kawan coba saya perlihatkan dari depan saudaraku ini fotonya memang mantap ya ini, ini perlihatkan, perlihatkan depan kalian dulu ini ah ini dia nih, ini si bulenya nih heran ini si bulenya nih. Jadi ternyata si bule itu seorang polisi militer di Jerman. Wah berarti polisi militer di Jerman ini bebas ini ke dimana mas dimana punya kawan dia kalau polisi militer di Indonesia tidak boleh. Kalau di polisi militer di Indonesia ini. enggak akan bisa nikah di luar. Itulah bedanya. Tapi apapun itu. Nikita Mirsani ini selalu membuat heboh kawan. Jadi bukan Nikita Mirsani namanya kalau tidak heboh. Apalagi dulu itu percaya. Oh, apa mau kata katai Imam Besar Habib Ujik Syihab. Banyaklah. Ya kan. Tapi di satu sisi juga kebaikan-kebaikan yang dibuat Nikita Mirsani ini kulihat banyak juga ya, banyak. Banyak membantu orang di sekelilingnya dan sebagainya. Jadi itulah manusia kawan, kita semua tidak ada yang sempurna. Di antara kita pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Untuk itu tidak ada salahnya kita saling mengingatkan. Dan saya sengaja naikkan beritanya Nikita Mirsani ini di channel saya ya kan. Walaupun produk kontra terjadi. Kita saling mendoakan ya. Agar kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang. Kalau ada kesalahan-kesalahan ya saling memaafkan. Ya kan saling memaafkan semuanya. Dan semoga nih kita meresani mendapat suami yang paling mantap ke depannya ya kan. Jangan cari polisi militernya aja rumah. <tuh> <tuh> videonya kawan.